Assalamualaikum teman-teman. Berikut adalah cara login Elingo dan kirim tugasnya. Pertama, buka browser atau Google Chrome kalian. Ketik elingo di pencarian. Pilih yang SMK Wali Songo 1 Gempol. Tamplet guru enggak lockout. Mm. Masukkan username dan password kalian. Klik data akademik. Pilih data dan Klik data akademik Pilih data bahan dan tugas Klik Lawa diem Klik data akademik Pilih data bahan dan tugas pilih mapel yang akan pilih mapel pilih mapel atau pilih mapel yang akan dikerjakan atau kirim tugas tambahkan pilih kirim tugas Cari file dan cari file atau tugas. Cari file bahan atau tugas. Weh, kenapa tidak bisa? Pilih tugas yang akan dikirim. Pilih tugas yang akan pilih tugas yang akan dikirim kemudian kirimkan tugas selesai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh